lagi kepada ibu-ibu, Bapak-bapak silakan uh, duduk bersama-sama. 4 set, 3 set silakan. Pak Farman. Ya orang. Uh, Bisa. Oke. Bapak-bapak sekalian, ke silakan yang Bidang Peningkatan Kapasitas Bapak Andin Saktudin M.P.D. Ketua Bidang Perencanaan Pembangunan Desa Bapak Sutisna S.P.D. Salam, ayok maju merapat. Kua Bhabinkamtibmas Kabupaten Bogor dengan resmi melantik saudara-saudari. Pengurus Kecamatan Persatuan Anggota Badan Permusawaratan Desa Seluruh Indonesia (BAPPDASI) Kecamatan Karung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat keputusan pengurus daerah 3 BAPPDASI Garindo. Untuk uh. web beres, Kecamatan Paru, Kabupaten Bogor, Sabar, satu kembali, dan berjuang bersama untuk uh. web. Sudah, atas terkena patung Allah.